Tips menabung secara efektif. Menabung adalah kegiatan menyisihkan sejumlah uang untuk diinvestasikan ke dalam suatu bentuk tabungan atau investasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang atau untuk cadangan dana darurat. Namun, menabung dapat menjadi hal yang sulit untuk dilakukan jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Berikut adalah beberapa tips untuk menabung secara efektif. Pertama, tentukan tujuan keuangan Anda. Sebelum memulai menabung, tentukanlah tujuan keuangan Anda terlebih dahulu. Tujuan keuangan dapat berupa pembelian rumah, pendidikan, pensiun, atau liburan. Dengan menetapkan tujuan keuangan, anda dapat menentukan jumlah uang yang perlu Anda tabung setiap bulannya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kedua, buatlah anggaran. Setelah menentukan tujuan keuangan, buatlah anggaran untuk mengatur pengeluaran Anda. Tulislah semua pengeluaran Anda setiap bulan dan hitunglah berapa banyak uang yang tersisa setelah membayar semua tagihan dan biaya hidup. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat menentukan berapa banyak uang yang dapat Anda sisihkan untuk menabung setiap bulannya. Ketiga, pilihlah jenis tabungan yang tepat. Pilihlah jenis tabungan yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Tabungan biasa atau deposito biasanya cocok untuk tujuan jangka pendek. Sedangkan reksadana atau saham dapat menjadi pilihan yang baik untuk tujuan jangka panjang. Pastikan juga bahwa tabungan yang Anda pilih memiliki suku bunga yang kompetitif dan biaya administrasi yang rendah. Keempat, otomatisasikan tabungan Anda. Otomatisasikan tabungan Anda dengan mengatur otomatisasi transfer otomatis dari rekening gaji Anda ke rekening tabungan setiap bulannya. Dengan melakukan hal ini, Anda tidak akan tergoda untuk menggunakan uang yang seharusnya disisihkan untuk menabung. Kelima, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti makan di luar, berbelanja barang-barang yang tidak diperlukan, atau berlangganan layanan yang tidak digunakan. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat menghemat uang yang dapat disisihkan untuk menabung. Keenam, hindari utang konsumtif. Hindari utang konsumtif seperti utang kartu kredit atau pinjaman konsumen yang memiliki bunga yang tinggi. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat mengurangi beban finansial dan memiliki lebih banyak uang untuk disisihkan untuk menabung. Ketujuh, tetap konsisten. Tetap konsisten dalam menabung. Jangan tergoda untuk mengambil uang dari tabungan Anda untuk keperluan yang tidak penting. Jika memungkinkan, naikkan jumlah tabungan Anda setiap tahun sesuai dengan kenaikan gaji Anda. Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menabung secara efektif dan mencapai tujuan keuangan Anda dengan lebih cepat.